Yang Rasulullah memang rata-rata 29 Tapi punya Jadi ini waktu maghrib tinggal 3 menit lagi Gimana cara kita jamaah? Karena di e, tenda, tendanya darurat terus di luar hujan Kita bagi dua kelompok satu kelompok pegang tenda dan salat nanti terus giliran kayak di perang ya Kayak <laughs> ya, ya. <laughs> siap insyaallah ya oke okay. ini hujan lebat terus nih ya. sana gedung riyadul hilal ini juga sebagian jamaah riyadul hilal dan di sini juga ada jamaah kecil sholawat Ini jamaah kedua Yang rekam sudah tadi jamaah pertama Ini solatnya giliran Terhubung lokasi Sangat sempit di bawah tenda Dan hujan lebat Ini situasi Rujan di 10 menit terakhir ya. Waktu kita masih ada 10 menit lagi Untuk penampakan wujud hilal insya Allah ni lah tim dia ni berjuang hilal berjuang hilal berjuang hilal dah lupa Ustaz, Ustaz tu ni kan rasa elak-elak ada kau tim berjuang hilal insya Allah ni berpiyah berpiyah terbelajar tersebut berpiyah Kami informasi tentang OECD di seluruh teman Baik, dari Aceh mulai dari ujung Aceh Selatan, sampai Jadi, bahkan sampai ke Aceh tidak karena aja bahwa di bingung DHL ini jangan bingung ya dan yang jangan kemudian untuk waktu di jadi dia yang telah paham dengan kedaje dalam awak itu ini sangat kita tahu dan tidak diragukan kebenaran karena video oleh tingkat ini keadaan cuaca yang belajar informasi di urusnya menurut semenjak tidur Matawarau hingga 17 lima dan enam minit dan minta memakinkan diri urus sementara urusnya, kekadang urusnya tidak boleh letak waktu minyak itu adalah buah ujiti disebut dalam video sumpah minyak yang disebut di sini saya boleh tanya berasanya apa yang Terima kasih aku I don't know what I mean.